Selamat datang kembali di Creative Media, Media Youtube Channel Wuh. Wuh. Seperti biasa, bareng saya Bagas Sugaan Dan saya Acos, Kritikus Film Nah, berhubung kita ngobrol sama kritikus film Bareng kritikus film, jadi yang bakal kita bahas ini seputar dunia film Ya, kalau seputar dunia makanan, sama kritikus makanan Oke, okay. jadi yang bakal kita bahas kali ini adalah Dua judul film yang diangkat berdasarkan kisah nyata Yang wajib banget kalian tonton Harus Harus dong Karena itu berdasarkan kisah nyata <laughs> Oke okay. Bukan fiksi, bukan... Ini. ini ayo kita review aja. Oke. Okay. Jadi judul, dua judul film itu ada Zodiac sama Catch Me If You Can. Di film pertama yang bakal kita bahas ini ada film Zodiac yang dirilis tahun 2007 dan disutradari oleh David Fincher. Dia itu sutradara film Seven dan Main Hunter juga. Tapi itu berdasarkan kisah nyata juga. Hmm. Okay. Enggak. yang oh. sama itu enggak. Oh, iya. Jadi yang berdasarkan kisah nyata itu film Zodiac ini. Filmnya. Hmm, jadi kalau aku bilang film Zodiac ini filmnya bertabur bintang. Karena? Soalnya ada si Jekyll Hell kalau mm -hmm. kalian nggak tahu yang jadi Misterio di film Spider-Man terus ada Mark Ruffalo yang jadi Hulk dan juga ada Robert Downey Jr. kalau kalian ingat Robert Downey Jr. itu luas film ini itu menceritakan pembunuh tapi uniknya di di kasus pembunuhan ini si pembunuh itu memakai code name Zodiac. Jadi dia ada lambangnya, bulat ada cross di tengah. Jadi mm -hmm. dia menamakan dirinya itu pembunuh Zodiac dan dia setelah membunuh pasti mengirimkan surat dan suratnya itu isinya kode teka-teki itu ke surat kabar, kantor surat kabar itu berarti setelah melakukan aksi atau mm. sebelum? Setelah melakukan aksi. Oh, setelah melakukan aksi jadi intinya tuh di surat itu dia ngasih tahu aku abis ngebunuh nih mm -hmm. dan besok aku bakal ngelakuin lagi otomatis sekalifurnya geger dong mm -hmm. dan itu tuh membuat tiga orang itu si Mark Rufalo, Robert Downey Jr. sama si Jack Glenhill itu kecuri perhatian mereka buat ikut menangani si kasus pembunuh zodiak ini tertantang karena ada kasus yang membuat klu-klu tentang mm. melalui surat. Mm. kan dia tuh sebenarnya kerjanya sebagai komikus di surat kabar. cuma dia tuh suka banget sama teka-teki kan. akhirnya dia ikut bantu polisi buat memecahkan ah. itu surat-surat yang ditulis mm. di si sodia. Mm. Mm. dan ternyata itu setiap surat itu kodenya tuh selalu berganti-ganti. oh berganti-ganti. jadi ini pembunuh tuh sebenarnya pinter, loh. pinter banget. Karena dia apal selain kode Morse ada kode kode banyak banget yang dia pakai. Bahkan di setiap kalimat kayaknya beda kode herannya di sini loh, polisi satu bagian negara di California nggak berhasil melangkap dia Semuanya dan pembun kegel, ah, Dan pembunuhan terus berlanjut sampai awal tahun 70an, pembunuhan itu berhenti Itu memang berhenti karena dihentikan sendiri oleh si Zodiak atau dihentikan oleh... Enggak, pembunuhannya memang, memang berhenti, tidak ada kejadian pembunuhan lagi hmm. Dan sampai sekarang, sampai sekarang lo kasus itu tuh masih dibuka masih dibuka buat hmm. diucapkan. Hmm. karena sampai sekarang memang enggak orang-orang tuh kules nggak tau tahu siapa sebenarnya pembunuh uh, zodiak itu. Walaupun kalau di film diceritain ada satu tokoh yang diindikasikan sebagai pembunuh zodiak, tapi itu nggak pernah diungkap dia tuh sebenarnya siapa dan buktinya apa. Itu cukup cukup ini juga kalau menurutku sebagai kritikus film. <laughs> Oke, okay. ini cukup uh, apa namanya? Ya memang menimbulkan teka-teki baru gitu Ya enggak hmm. sih karena itu <laughs> tahun 70-an tadi kan oh, ya? Ya? Itu udah lama. Jadi dia memulai rantai pembunuhan terhadap hmm. uh, koppel-koppel ini. Iya koppel. Tapi dia dia sendiri yang menghentikan bahwa nggak ada pembunuhan lagi. Uh, mungkin ya mungkin oh, nggak ada udah, ya. udah puas. Mungkin udah ya. puas ya mungkin. Aduh, udah boring nih tidak mau bunuh hmm. lagi kan. Jadi, yang bisa dilihat punya kita cuma berasumsi doang Siapa ini si Zodiak? Siapa yang membunuh Zodiak? Siapa sih si Zodiak itu siapa? Dan hmm. sampai sekarang, kalau kalian tertarik buat memecahin uh, kasusnya kalian bisa datang ke California dan itu masih open case Jadi siapapun bisa memecahkan kasus itu kalau kalian merasa cukup hebat dan tertantang buat memecahin kasusnya bisa kalian ke California. Oh, iya, bisa, kalau kalian tertantang melalui uh, lewat surat-surat ke -surat, California <tuh. <tuh. Tapi pakai masker ya <tuh>. Harus pakai masker <tuh> film yang kedua yaitu Catch Me If You Can Keluaran yeah. uh, 2002 ya tahun yeah, dilisensikan Disutradari oleh Steven Spielberg. Itu sutradara yang kondang itu sih Spielberg. Kalau nggak kondang filmnya nggak mungkin muncul <laughs> sampai kita review kan. Oke. Okay. Ya. <laughs> Udah langsung aja Mas Haji mau review kayak gimana? Iya, kalau si apa namanya? Catch Me If, you, if can. you Can. Dia itu menceritakan tentang seorang William Al Junior. William Frank Ab Abagnale. Ya, William Frank William Albert Abagnale, Abagnale. Abagnale. <laughs> junior. <laughs> dia ini spesialis memasukkan dokumen. Mm -hmm. Kalau di cerita, itu kan berdasarkan cerita nyata juga. Mm -hmm. Nah di filmnya diceritakan kalau si Frank ini Frank William, mm -hmm. dia melakukan penipuan terhadap uh, melalui dokumen-dokumen mm -hmm. buat melamar menjadi pilot dan sebagainya, pilot pengacara dan sebagainya, dan juga melakukan penipuan beberapa uh, Bula. cek ya, cek, cek. Ya. Dia Buluin dia punya jadi mulai dari pilot terus mal swing cek terus boilang dia sebagai dokter sama lawyer ya kalau nggak salah ya, Dari sudut pandang kritikus ini kan permainan tapi juga <laughs> okay. sekali berbohong ditunggu kebohongan yang lain. <laughs> jadi kebohongan itu nggak berhenti sampai di situ nggak berhenti. Dia terus berlanjut sampai pada akhirnya tertangkap penjara dan sekarang dia malah menjadi tutor tentor di FBI <laughs> karena FBI FBI, FBI. melalui <laughs> melalui kaliannya mengidentifikasi cek palsu. Kalau di catch Me, you can tuh kan, kalau nggak salah si Frank Abagnale tuh pertama nipu waktu umur 16 tahun ya dia. Iya. Umur 16 tahun. 16 tahun tuh udah berhasil nipu keluarga lo masih kecil loh. Oh, iya, kalau dicek dia backgroundnya kan dari keluarga yang broken. Hmm, jadi bapak ibunya cerai itu? Ya, iya si Frank William ini anak yang di apa namanya hasilkan dari keluarga yang broken. Jadi pada akhirnya di usia 16 tahun dia melakukan penipuan yang pertama. Jadi kalau di ceritanya si Frank Abagnale itu pertama kan nyamar jadi pilot terus sebenarnya. Iya, jadi pilot. Nyamar jadi pilot terus dia kok baru tahu sistem kerja cek ternyata seperti ini. Jadi dia tuh nyoba buat malsuin ke bank ke bank, bank cabang kalau misalnya di kotanya itu. Dia keluar uang terus dia ketagihan tuh kalau aku bilang gitu, dia kayak ternyata bisa loh kayak gini. Akhirnya hmm. dia mulai masukin lagi tuh masukin cek masukin cek masukin cek, cek sampai kecium sama FBI. Uh, CIA sebenarnya CIA. CIA sebenarnya. CIA, CIA dulu. CIA dulu. Yeah. Terus dia itu nggak cuma di satu negara bagian itu, dia melakukan perjalanan ke negara-negara lain. Dia pernah ketangkap di Italia. Di Italia pernah ketangkap. Dia juga pernah ketangkep kalau nggak salah di Jerman juga. Mm. Dan ini tuh bener-bener kisah nyata gitu loh. Yeah, iya, itu memang kisah nyatanya Frank William. Mm. Kalau Frank Lampard itu kan pemain bola. <laughs> Jadinya. bukan Frank Lampard. Jadi Gibran jangan banggal. Jadi Kalau aku lihat nih ya, kalau mm. misalkan kita mau daftar menjadi pilot, dia memalsukan ijazah sama kalau si Frank William ini juga kayak gitu. Mm. Usianya kan bingung kamu, saya nggak pernah ikut kuliah saya kok sudah <laughs> jadi pilot. <laughs> itu yang menjadi apa namanya penipuan, penipuan penipuan penipuan Frank Lampard. Eh Frank William Frank, bukan Frank Lampard. Si si ya, si Frank eh, Abaknil si jadi knel. memasukkan identitasnya sebagai pertama jadi pilot, padahal dia itu masih muda banget loh. Masih mudah banget, jadi dia itu sudah berhasil memasukkan cek senilai 4 juta dolar Amerika Dolar Padahal usianya masih 19 tahun Gila gak tuh, 4 juta dolar kalau dikonversikan tuh ya kira-kira sekitar hampir setengah miliar kayaknya Eh, lebih ya? Lebih, lebih ya? Lebih? Lebih, lebih, lebih, lebih. Mama lebih lebih, lebih, lebih, lebih setengah miliar 4 juta, kok oh, setengah miliar, yeah. lebih hampir 500 miliar tuh mah untuk triliun, triliun, triliun. Untuk anak sebaya itu berarti wah itu uang yang cukup buat. <laughs> ya, ya, bukan bukan cukup lagi itu, udah lebih lebih. Lebih lebih ya. Dan kalau misal aku lihat film di film ini tuh emang motivasinya si Abak buat nyari uang tuh biar bapak sama ibunya tuh balikan. Motivasinya <laughs> buat uh, menguntungkan kembali keluarganya. Mm. Dan dia waktu terakhir ketangkap di bandara pun dia masih sempat kabur loh, masih sempat kabur dia berhenti buat kabur setelah tahu kalau ibunya udah punya anak lagi udah punya suami lagi. Oh, berarti setelah menget itu dia apa namanya melakukan aksi-aksinya itu untuk menyatukan ayah dan ibunya, mm -hmm. tapi ternyata si ibu sudah menikah lagi dan mm -hmm. punya anak dan bapaknya udah meninggal. Bapaknya meninggal, ya udahlah nanti. Ya udah, nggak ada motivasi lagi hmm. yang mendorong dia buat menip menipu lagi berarti. Tapi bagusnya itu si polisi yang jadi dia itu diperanin sama si Tom Hanks, itu baik. Jadi itu Bukan, bukan ngelindungin sih, tapi dia tuh kayak ngeliat potensi si Frank Ngabacknya, jadi hmm. dijadin salah satu agen uh, sebagai bukan mentor, kayak kayak kayak apa namanya, Nga, apa ngajar? bukan ngajar nah, jadi bukan ngajar. dia itu bisa tahu loh gitu loh, kalau ini tuh cek itu palsu, dia ya, karena keahliannya yang sudah dilakukan, hmm. sejak usia yang sangat, iya karena, karena dia penipu kan hasilnya, iya penipu yang ulung juga. Hmm, jadi itu dua film yang berdasarkan kisah nyata yang kita review kali ini. Buat kalian yang suka banget sama film-film yang little bit plot twist juga berdasarkan kisah nyata ini cocok banget buat kalian tonton, apalagi di saat, uh, uh, harus stay at home business, juga. Heeh. Hmm. Berdasarkan kisahnya film film yang berdasarkan kisah nyata ini kan Dia memang benar-benar menceritakan masa lalu seorang mm -hmm. Kalian bisa proses sendiri gimana sejarahnya Kalau mau aku bilang keren banget lah filmnya Dua-dua film ini keren banget Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe, nyalain loncengnya Like video ini, share ke semua sosial media kalian Terus kalau kalian pengen kita review film apa lagi yang harus kita review Kalian bisa tulis di komen Gitu aja ya Iya Saya pagi kan? Idan Saya Acos, kritikus film Sampai jumpa di video kita berikutnya Sampai jumpa ya